Thank you. Halo sahabat pediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam bediler berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur Oke sahabat bediler dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya sahabat bediler Dan kali ini saya akan mengulas orderan Senapan angin dari sahabat pediler di seluruh Indonesia Pada tanggal 12 Maret 2023 Yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga Nah oke yuk langsung saja Kali ini kita akan mengulas satu persatu dari dari orderan senapan angin sahabat bedila di seluruh Indonesia Nah di samping saya ini sudah ada berbagai jenis orderan senapan angin mulai dari sub Gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler. Oke, yuk langsung saja kita ulas satu per satu. Nah, untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Sumarni dari Sumatera Barat ya sahabat bediler. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin sub Fusion 2565 dengan popor magnum hitam krem ya sahabat bediler. jadi seperti ini untuk orderan dari Bapak Sumarni dari Sumatera Barat nah untuk orderannya ini juga sudah kami cek kelengkapannya beserta bonusnya ya sahabat bediler jadi untuk kelengkapannya dan bonusnya nanti mendapatkan uh, tali sandang bertulisan fusion kemudian juga ada satu bungkus bonus mini tester lalu ada peredam standar ya sahabat berdealer Nah tidak lupa untuk bonus yang terakhir yaitu ada STKS-nya yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat berdiri karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Oke kita lanjut ke orderan yang kedua yaitu dari Ibu Fitri ya dari kota Jember ya sahabat bediler nah untuk orderannya sendiri yaitu sama seperti dari Bapak Sumarni yang tadi yaitu ada senapan angin subfusion 2565 dengan popor klasik coklat krom ya sahabat bediler nah ini untuk kelengkapannya dan untuk bonus-bonusnya juga sudah kami cek ya nah untuk bonusnya juga sama mendapatkan Beberapa bonus yaitu ada tali sandang, kemudian peredam sandat, terus ada satu bungkus bonus mimis tester. Dan pastinya pun juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke kita lanjut untuk orderan yang ketiga. Nah untuk yang ketiga ini dari bapak. Suryani dari Kabupaten Pesawaran ya sahabat bediler Nah untuk orderannya ini Ada senapan angin Gejeluk DWP Fusion 1960 dengan popor gamo Kamuflase ya sahabat bediler Nah ini senapannya menjadi senapan angin Yang paling best seller banget di Jaya Airyful dan untuk kelengkapan Dan bonus-bonusnya juga sudah Kami cek terlebih dahulu ya sahabat bedilan Jadi mulai dari uji power Uji akurasi juga sudah kami cek Dan untuk bonusnya juga sama seperti orderan yang sebelumnya yaitu sudah mendapatkan e, ini tali sandang. Lalu ada mimis tester, spare part dan juga e, peredam standar ya sahabat bedir. Dan tidak lupa pastinya untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke kita lanjut untuk orderan yang keempat. Ini untuk orderan yang keempat yaitu dari Bapak Wahyudi Kabupaten Ponorogo ya sahabat Bediler. Jadi untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 akan 47 Lipat Dijawitam Plus Manometer ya sahabat Bediler. Nah ini pun juga sama menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Arifal. Karena selain memiliki harga yang sangat murah, pastinya untuk kelebihan-kelebihannya lebih lebih dari dibandingkan senapan yang lainnya ya sahabat bediler Nah ini untuk uji power, uji akurasinya pun juga sudah kami cek terlebih dahulu Jadi sebelum kami packing ataupun dikirim sudah dipastikan lengkap ya sahabat bediler Nah ini juga sama untuk bonus-bonusnya kayak seperti yang orderan sebelumnya yaitu sudah mendapatkan tali sandang spare part Kemudian peredam standar dan pastinya sudah dilengkapi dengan STKS ya sahabat bediler Oke kita lanjut untuk orderan yang terakhir Nah ini dari Bapak Suryansah dari Kota Banjarmasin ya sahabat bediler Nah untuk orderannya sama seperti dari Bapak Wahyudi tadi yaitu senapan angin PCP Fusion 2560 dengan popor AK47 lipat di hitam plus manometer ya sahabat bediler. Nah seperti ini untuk senapan anginnya. Ini pun juga sudah kami cek sebelum kirim ataupun di packing sudah kami cek terlebih dahulu ya sahabat bediler nah oke okay, sahabat bediler jadi itu tadi untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat bediler di seluruh Indonesia pada tanggal 12 Maret 2023 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga nah oke okay, bagi sahabat bediler yang sudah order pada hari ini terima kasih semoga selalu diberikan kelancaran rezekinya dan untuk kelengkapannya sudah kami cek terlebih dahulu ya sahabat bediler jadi mulai dari powernya dari akurasi maupun kelengkapannya sudah kami cek terlebih dahulu dan sudah dipastikan bahwa untuk senapan-senapan angin ini pastinya sudah aman dan terjamin ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat bedilan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi sahabat bediler di seluruh Indonesia dan untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airyful, oke sahabat bedud Terima kasih, saya undur diri dulu dan Salam bedud